...di seputar kota Jogja dan kota-kota sekitarnya Senang sekali kita bisa kembali berjumpa malam hari ini di acara Dialog Seni dan Kita Kerjasama Radio Unisi dengan Yayasan Seni Cemeti Yogyakarta Baik, sampai dengan pukul 22 Seperti biasanya saya ading bersama rekan saya Kus Indarto akan menemani Anda Menemani kesibukan Anda dengan satu perbincangan seputar seni kontemporer Dan mudah-mudahan saja malam hari ini Anda dalam keadaan yang sehat-sehat Tidak kurang apapun Dan Anda sudah siap untuk kembali menyimak sekaligus Mungkin Anda partisipasi ya Nanti Anda bisa hubungi pesawat 520140 Kalau Anda ingin menanggapi statement dari narasumber kita Atau barangkali juga ingin menanyakan langsung Anda bisa pergunakan pesawat 520140 Ya baik, kita lektor muda. Anda pemerhati seni dan seniman barangkali juga mahasiswa seni ya di kota Jogja. Malam hari ini kita akan coba angkat tema mengenai ekspresi seni versi anak kampung. Ada dua orang narasumber eh, malam hari ini yang akan berbicara dengan anda yakni Mas Gembong Sigit Nugrahanto, kemudian Mas Titus Supono Aji, dan juga ada dua narasumber yang lain yang masih kecil-kecil. Eh, nanti akan dipandu sepenuhnya rekan saya Kusindarto. Untuk itu kita langsung saja eh, menyimak ya perbincangannya berikut ini. Selamat malam, selamat malam, pemegang sekalian. Terima di rumah. Malam ini kita berjumpa kembali dalam acara dialog seni dan kita bersama saya, Kus Indarto. Acara ini uh, berlangsung sampai pukul 22 dan seperti biasanya adalah acara rutin Sekaligus sekali, cuma malam. Yang merupakan hasil kerjasama antara Yunus FM dan Yayasan Seni Cemeti. Kali ini saya ini kedatangan empat orang gerombolan ini mungkin demonstran mudah-mudahan nggak demo saya ya karena nggak perlu saya demo saya saya mungkin ya, memang seperti ke pansus ya kepan dan lesos ya <laughs> oke okay, malam ini kita akan berkejam pinjam persoalan uh, ekspresi seni versi anak kampung ya dimana kedatangan empat orang ini narasumber ini berpinjam-pinjam persoalan dunia mereka yang sudah beberapa tahun ini digumuli uh, Nah sekarang nah, sumbernya adalah yang pertama Mas Gembong, Sigit Nugrahanto seperti yang dikatakan oleh Mas selamat Malam Kemudian Mas Titus Supon Aji atau Aji Selamat Malam jika Dan ini ada dua adik kita namanya satu di Vicky, selamat malam Sel Selamat malam Dan di Asta ya selamat malam makanya sama Asta? Sama? Asta Dendari Kusuma Wadhani Wah panjang ya, saya lupa ya Pokoknya Asta ya? <laughs> ya Oke mungkin saya bisa ngawali Dari Mas Sigit atau Mas Ini Oh Mas Sigit atau Mas apa, Mas Aji ya Ini kelompok Anda Komunitas Anda itu Anda namanya Dengan Anak Wayang Indonesia Seolah mengindikasikan Satu persoalan Yang spesifik tentang kesenian Lokal di Jawa Legang Wayang. Benarkah demikian? Ya, pertama-tama sebenarnya uh, ide itu muncul karena sudah tahun 98, eh, tahun 98 saya mencoba memulai uh, mendampingi anak-anak di Kampung Bergangsan. Kemudian setelah uh, ada satu tawaran untuk pentas teater di luar yaitu di Jogujago waktu itu uh -huh. uh, kami membutuhkan satu nama terus kebetulan kami kan tinggal di rumah Pak Tasman seniman wayang ukur uh -huh. uh, awalnya kami enggak memikirkan nama yang lain tapi akhirnya saya memilih nama anak wayang sebenarnya dan nama Indonesia itu sebenarnya enggak tahu dari mana uh, waktu itu demo anak terus ditambahi apa, ada tulisan kecil tapi terus uh, kalau ada undangan selalu membuat nama Indonesia itu ya, ya. terus kemudian uh, dari nama itu atau ada obsesi mungkin ke Indonesia ini ya, uh, ya. bukan karena kemudian dari nama itu saya berpikir bahwa uh, wayang itu juga simbol plural, pluralisme ya. Ya, ya. Ya. Uh, ke anekaragama an eh, ke anekaragama karena keragaman ya. <laughs> dari sifat-sifat manusia, Oke. terus selain itu juga wayang sebagai simbol budaya yang dimiliki ya masyarakat Jawa itu, ya lalu kemudian aktivitas itu sebetulnya kalau anda katakan tadi sebetulnya tidak spesifik wayang atau kesenian lokal gitu, mungkin persisnya ada keragaman apa? Mungkin Mas Aji bisa menjelaskan. Jadi, ya, mengangkat, ya, mengangkat, ya, mengangkat dari uh, anak wayang itu kan keragaman pluralitas itu kan di sini kan kita sangat ya pada akhirnya ketika 98 itu kan terjadi sebuah ya, kejadian krisis gitu ya yang mengakibatnya kita semua terburuk gitu dan uh, masalah kekerasan dan sebagainya sangat merobek sehingga ada satu cetusan bahwa yang kita butuhkan adalah perdamaian gitu. ya. perdamaian yang diciptakan dari uh, pluralitas jadi sebenarnya uh, kalau setiap kali kita ngomong anak wayang gitu selalu yang kita ngomongkan anak wayang Indonesia persahabatan cita dan dama itu hmm. itu memang salam-salam kita jadi kita akan menggunakan uh, apa ya, semua media apapun media apresiasi ak untuk mengenal semua apa, lingkungan mengenal uh, segalanya yang, yang ada di sekitar kita untuk uh -huh. waktu masuk wapak gitu ya uh -huh. dengan teman, dengan orang tua, dengan uh, siapa saja mungkin jadi uh, memang di disitu plural, pluralitas uh, sebagai senjata untuk membangun sebuah perdamaian namanya tinggi juga nih persoalan yang ada kemungkinan pertama soal pluralitas kemudian hal-hal yang konseptual bapak ini untuk membentuk semacam perdamaian dunia ya uh -huh. semacamnya lalu konkretnya aktivitas itu uh, ada ada hal yang spesifik nggak mungkin persoalan siapa yang masuk di situ kemudian aktivitas apa yang lebih lebih bisa dikonkretkan dalam perbincangan seperti ini oh. uh, di Anak yang sendiri sebenarnya itu uh, kita sebuah lembaga ya, yang sampai saat ini sampai tiga tahun ini bahkan bisa dikatakan sebuah uh, hanya sebagai sanggar itu pendampingan di kampung yang sampai sekarang pun tidak ada pembiayaan dan lain sebagainya sehingga memang kami berjalan dengan uh, daya yang ada di kami sendiri daya. Oh, iya, dan daya? dana? nah dana Anda tadi bilang tidak ada uh. dana maksudnya gimana ya? atau ya, kita, uh, kita, kita kita berjalan seadanya jadi um, semacam air yang mengalir begitu aja. ya semacam itu sehingga kami tidak sampai saat ini kami hanya berjalan di kampung kami aja dan di sana kami cuma ada satu, satu poin yang ingin dikembangkan adalah budaya perdamaian jadi uh, budaya perdamaian kita tanamkan ke anak-anak karena kami tidak punya sesuatu uh, dana daya dan lain sebagainya kita hanya bisa memberikan apresiasi kepada anak apresiasi itu bisa ke lingkungan terus uh, karya seni terus ilmu uh, pengetahuan dan lain sebagainya dan itu kami lakukan, misalnya kami ada program-program uh, semacam bermain di lingkungan, itu anak-anak kami ajak, kita mengadakan apa ya, semacam uh, study tour, murah gitu ya, naik sepeda, terus ke lokasi produksi dan, dan sebagainya. itu saya pikir, anak-anak uh, memang butuh duluan, hmm. gitu. Jadi dari, dari itu kami, uh, apa ya, dari situ aja, gitu, semua larga-larga gitu. gitu. Angkabia Angkabia, Oke, okay, uh, saya perlu apa hmm, ingatkan kepada indosiswa muda di rumah. Anda bisa telepon ke kami ke perbincangan ini di selasa sela perbincangan ini. Anda bisa kontak kami di 520140 Oke, okay, saya sekarang beralih kepada adik-adik uh, ini antara Asta dan Vicky. Asta dulu. Di Asta kelas berapa? Kelas enam. SD ya, kelas enam SD. Anda, di Asta. Uh, bisa mengkonkretkan, mungkin lebih istilahnya Apa yang yang biasa lakukan di aktivitas di AWI itu, anak wayang Indonesia, sehari-hari? Ya, cuma belajar bahasa Inggris Oh, bahasa Inggris ya hmm. Main teater. Lalu? Terus Melukis? Oke okay. Ya. Atau mungkin menurut itu ya, menurut minatnya Kalau di Asta sendiri minatnya itu ke apa? Lebih ke apa? Teater Teater ya, sudah pentas berapa kali? Enggak Lupa ya? Enggak, udah banyak Banyak, udah banyak. banyak mungkin yang paling mengesankan, mengesankan bagi di Asta Waktu pentas di mana itu? Di Widya Mandala Widya di Mandala, oh di Kota Baru itu ya Pentasnya waktu itu? Judulnya apa? Dan di atas di Asta menjadi apa? Ramnya? Enggak ada judulnya, cuma tentang hobi. Oh melambi. Puas gak dengan pembimbingan dari pendampingan dari kakak-kakak seperti Mas atau Mas Aji, Mas Sigit gitu. Puas. Artinya bentuk apa sih yang sebenarnya diinginkan di Asta? di apa kegiatan seperti itu yang anda inginkan gitu yang diaspora inginkan apa gitu. apapun itu apapun gitu ya hmm. oke mungkin kalau sekarang di segi, di, -di, di, -di, di, di sudah berapa tahun ikut di anak wayang Indonesia ini kira-kira ya dua setengah tahun dua setengah tahun di fiki kelas berapa kelas satu SMP mulai gede ya. Kalau aktivitas kegiatan kegiatan di anak-anak Indonesia itu yang yang dirasakan cukup membantu pelajaran di sekolah apa? Ya itu bela belajar bahasa Inggris. Hmm. prosesnya membantu seperti apa pak? Memang hanya mendalami seperti mengulang atau atau malah lebih jauh lagi? Lebih jauh jadi? Contohnya mungkin apa itu waktu belajar di sanggar bahasa Inggris mungkin dapat catet apa nanti setelah keluar sek kesekolah harus hmm. nanti belajar lagi itu mengganggu ganggu waktu kita kita kan ada kegiatan di rumah bantu ibu bermain air atau tidur siang nggak enggak suka tidur siang juga ya wah sekar kalau nggak tidur siang dimarahin kalau, kalau gambar itu juga diikuti juga lah? Gambar? Suki? Uh, iya uh -huh. Terus? Tapi gambar sekarang nggak ada Anak-anak, hmm, banyak anak nggak suka Nggak suka uh. Yang rutin diikuti apa saja? Selain bahasa Inggris? Teater uh. Oh iya uh. Bikin wayang Bikin wayang, uh, kreasi sendiri begitu ya? Iya Atau reaksi sendiri Tapi ya. udah Bawa itu Udah minta suket, nah, suket. Hmm, ya iya. wayang uh, Wayang suket ya. Atau wayang dari rumput gitu ya Oke mungkin saya bisa kembali ke Mas Aji atau Mas Sikit lagi uh, Ini tampaknya juga cukup Cukup menarik kalau Anda mengatakan tadi bahwa Konsep tentang pluralitas Yang pertama ada perbincangan tadi tentang uh, Pluralitas dan persoalan Oh, tersebut, tersebut. konkretisasi dari persoalan perdamaian ya. nah kira-kira pulau Riau apa yang anda kemukakan hal uh, yang spesifik di sini uh, uh, uh, kalau saya memang uh, ada uh, bahwa bahwa pendidikan itu harus di apa dimulai dari anak dan uh, yang bertanggung jawab adalah orang-orang uh, dewasa sekarang, orang-orang dewasa sekarang kan anak-anak kemarin itu jadi uh, yang membuat uh, apa uh, anti perdamaian uh, sekarang itu kan orang-orang dewasa sekarang yang uh, dan masyarakat selalu berteriak bahwa apa bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak tapi selama ini uh, orang dewasa kan se selalu selalu bahwa mereka juga uh, arogan bahwa mereka yang uh, mempunyai kemampuan untuk apa, membuat perdamaian. Uh, Oke, okay. saya potong maaf. Uh, kalau persoalan perdamaian, barangkali kan konkretnya dalam bentuk-bentuk praktek aktivitas, kegiatan seperti ini, barangkali ada hal-hal yang berbau tentang moral, etika, apa itu juga ada masuk dalam semacam silabus. Di aktivitas mm -hmm. Anda. Sebenarnya kami ingin mengajari anak itu belajar dari pengalaman mm -hmm. Jadi belajar dari pengalaman langsung bahwa uh, seperti yang lebih, lebih, lebih dekatnya uh, belajar dari pengalaman dan mengapresiasi mm -hmm. Jadi uh, kita mencoba selalu membawa anak-anak memperkenalkan Paling tidak uh, Jogja, Jogja itu ada apa? Mm -hmm. Malioboro ada... Uh, stasiun, ada kampung, ada macam-macam kita kenalkan ke ke anak-anak ke dan mereka bisa mengapresiasi uh, Mungkin uh, kita langsung, memang kita sukanya beraktivitas langsung ke, uh, ke lapangan gitu hmm. Jadi, juga karena kita memang kekurangan volunteer, kami hanya berdua oh. uh, Hanya berdua ya? Iya, yang, yang lainnya biasanya cuma membantu Uh, waktu event terus apa kami lebih kenapa program-program kami tidak terprogram tidak tersusun dan terprogram uh, karena memang kami tidak punya apa volunteer hmm. kemudian kita lebih menyukai seperti insidental hmm. seperti mungkin di kita selalu bawa anak-anak ke pameran seni atau pertunjukan ap apalah tari atau macam-macam itu ya, ya itu nanti kita hanya menunjukkan anak-anak dan anak-anak yang -anak mau mengapresiasi sendiri, belajar mengapresiasi sendiri. Kadang-kadang kita bawa ke lokasi, keluar uh, dengan metode apa uh, reportase jadi anak-anak, anak-anak hmm. membawa buku catatan, terus mereka bertanya dengan siapa saja hmm. itu kita seperti itu, oke. Okay. Uh, saya ingatkan yang direklamasi dari rumah Anda bisa telepon ke kami ke 5 Anda bisa ngotak dengan kelompok uh, komunitas anak wayang Indonesia bersama Mas Aji, Mas Sikit di Aska juga di Vicky Mereka perempat berpijam-pijam bersolong komunitas mereka anak wayang Indonesia uh, Saya pertanyakan kepada Mas Sikit atau mungkin oh, ada tempat. Mari. Ini saya alihkan mungkin, entah masih kita gitu termasuk aji. Silahkan, tadi uh, Anda mengatakan bahwa Anda masuk mengajak anak-anak asuh Anda untuk uh, belajar teater, apa, mengaspirasi teater, dan semacamnya. Apakah, apa, halo, halo, oh maaf, tolong oh, proses pendampingan itu sampai seberapa jauh? Kalau Anda membebaskan untuk mereka mengapresiasi. Berarti Anda tidak memberikan proses pendampingan. Bagaimana menurut Anda? Proses pendampingan itu seberapa jauh gitu? Ya, kalau saya sendiri mungkin nanti Mas Haji bisa membantu. Kalau saya sendiri itu sekarang, uh, saya sangat percaya 100% kepada anak. Jadi, anak-anak uh, juga akan punya pendapat masing-masing dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami. Dan uh, bahwa saya tidak, dari pengalaman sekian lama ini, saya memberi kepercayaan 100% kepada anak-anak bahwa anak-anak itu ya bisa dan mampu. Jadi, saya eh, kemudian setelah itu paling-paling terjadi dialog yang yang tidak tidak formal seperti di, harus dikumpulkan, harus apa itu. di anak-anak sambil lalu, sambil diingatkan lagi,